Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Mudah-mudahan Saya semuanya Baik pada pertemuan kali ini Saya akan menyampaikan topik Tentang 5W tambah 1H Mudah-mudahan Metode ini Atau topik ini Bisa memberikan Pemahaman Bagaimana kita bisa berbahasa Inggris dengan baik. Yang pertama adalah What. What ini fungsinya adalah menanyakan tentang benda. Contoh, What is this? What is that? Yang artinya, Apakah ini? Atau apakah itu? Yang kedua adalah Who. Who artinya, menanyakan people atau orang. Contoh, Who opens the door artinya siapa yang membuka pintu. Yang ketiga adalah where. Where fungsinya adalah menanyakan tempat atau place, contohnya where is your school or house, yang artinya di mana sekolahmu atau rumahmu. When Fungsinya adalah menanyakan waktu Example What time is it now? Yang artinya jam berapa sekarang? Why Fungsinya Adalah Menanyakan reason atau alasan Example Why do you study English? Artinya Mengapa anda belajar bahasa Inggris? How many, yang fungsinya menanyakan jumlah untuk benda yang bisa dihitung, atau countable now. Example, how many pens do you have? Artinya, berapa banyak pulpen yang engkau punya. How much, ya fungsinya adalah menanyakan jumlah khususnya angkan tabel noun atau benda yang tidak dapat dihitung Example How much money do you have? Artinya Berapa banyak uang yang engkau punya? How How fungsinya adalah menanyakan cara atau metode Example How do we do you go to the school? Artinya Bagaimana cara anda? Pergi ke sekolah Whose Fungsinya adalah Menanyakan kepemilikan atau possession Example Whose book is this? Artinya Siapa punya buku ini? Which Fungsinya adalah Menanyakan pilihan atau choices Example Which book do you want to buy Artinya Buku yang mana yang Anda ingin beli? Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat. Mohon di-subscribe, share and comment.